Halo guys, kembali lagi di channel yang belum berpenghasilan di video kali ini gua bakal kasih tahu kalian tutorial cara setting ADS atau sensitivitas di game Call of Duty guys ya ini berlaku di multiplayer modnya sih kalau untuk <coughs> kalau untuk apa? kalau untuk battle royale nya gue belum, belum cari sih ini khusus buat multiplier guys ya oke langsung aja kita ke gamenya guys ya Langsung aja kita style guys ya Oke yeah. Oke okay. Ini untuk sensitivitas multiplier guys ya <tuh> Ini udah gua nolin-nolin semua Jadi nggak, nggak ada lagi Oke okay, untuk Falunya, valuenya Gua kasih 140 aja guys ya atau dikurangin lah dikurangin Oke okay, 300 130 sih bisa sih bisa Oke okay, kalau untuk standard sensitivitas gua kasih 80-80 guys ya. 80 udah cukup kalau ada sensitivitasnya itu mesti gede guys uh, kayak 200an lah 230 lah cocok lah 230 kalau buat gua guys ya taktik scope nya kasih 80 100 lah 100 bisa oke okay, 100 kalau sniper scope nya 60 bisa kayaknya iya, kalau nggak salah sih lupa lupa inget gua kalau nggak salah sih iya 60 antara 60 sama 50 lah hmm. oke okay. ini firing sensitivitasnya gua kasih 80 sama aja yang di atas itu, oke okay, 80 ada sisi ada s nya gua kasih 140 taktik scope nya 80 cukup kayaknya kok masalah atau 100 lagi juga boleh nggak <tuh> antara 80 sampai 100 100 sama si cocok, cocok guys ya kalau untuk sniper scope nya 60 kalau gyroscope nggak perlu guys ya karena kita nggak pakai gyroscope ya kalau bagi eh, kawan-kawan yang mau pakai gyroscope nggak masalah pakai aja nggak masalah setting-setting aja kalau untuk kalau untuk battle royale nya sih gue pakai yang sementara sih yang mid lah cuma kalau gue pernah set style ini gila gila loh nggak bisa guys Terlalu gimana ya View-nya tuh geser-geser Ah, gue pake mid aja lah Lebih enak sih Oke, langsung aja ya Kita tes di gamenya Di multiplayer guys ya Oke Kita tunggu Oke, sudah ketemu lawannya guys ya Gua main di, di, di jacket guys ya Di kapal kita mainnya Ini enak sih buat Buat Itu permainan sekarang Tuh Tuh Tuh Mantap kan Oke tunggu Tunggu aja guys ya Sabar Sabar Buat style-style dikit ya ini Oke Enaknya okay Enak sih gini, biasa granat dulu. Biar kecapat-capat musuh dulu. Oke, okay. di sini gua pakai AKM guys ya. Tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh kan. Enak kan spraynya gila lurus. Tuh. Pemanasan dulu guys. Santai santai. Ur ur urila aduh mampus gua mampus gua aduh lagi reload oke nggak apa-apa nggak apa-apa masih di awal bos sniper anjing Ih, lumayan gg gini orang oke hidup lagi aduh si musuh bisa sampai di sini anjing oke aduh loncat loncat oke aduh nggak angkil dolah kita jalan dulu tuh, kan gila gak tadi, satu peluru doang loh headshot, mati dia oke, okay. triple kill okay. itu, tuh dia oke okay pakai drone Ah mampus ya Kena dua anjing okay. Ini Nggak ada masuk Oh iya ada set Ada set Waduh sekarat gua Udah ya hantam aja Ah mampus gua Tiga orang anjing Aduh Parah-parah-parah Tiga orang nggak tahu gua Dari stepnya sih cuma satu orang ya eh? Oke okay. Granat dulu guys Oke okay. Kita panggil a drop guys ya Tunggu aja Santai Granat Granat Kesi Granat dulu Gak dikacauin eh mau, mau diambil anjir Wee Gila Kena anjir Oke okay. okay. Asis jadilah Oke, okay. gila, long langsung anjir! Sepi anjing! Oh, oh, oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke, okay. oke, oke, kabur dulu! Report ada yang ngebokongin dari belakang, anjir! oh oke, belakang oke, oke, oke, oke, ada, gak ada. Udah, gila, sabar, sabar. Oke, okay. dapat lanjir, double kill, double kill. Oke, okay. udah gua bilang, guys. Ikuti aja sensitiv sensitivitas gua, gua jamin lah hmm, mampus satu pun jadi lah anjir apa boh wow. wow, oke okay. gila lurus kan anjir ada lawannya anjir, anjir. terjamin gue ikuti tutorialnya pasti lu GG lah anjir, anjir. Wow, tuh, lurus banget anjir aduh asis jadilah daripada nggak ada anjing aduh enggak ada peluru anjing anjing. Adalah, adalah bunuh diri dulu. Bunuh diri dulu guys ya. Enggak ada peluru gimana mau, mau ngokil anjing? Oke, okay. hidup lagi bos. Seperti biasa granat dulu. Oke okay. Aduh, baterai lemah guys oh doang doang jadi double kill anjing, anjing. oke okay. masih bisa hidup anjing kok kira udah mati loh tadi maya Maia. Sabar. Ada musuh nih. Oh, wow itu dia. Mampus. gimana musuhnya eh hey, mana lu woi keluar lu anjing, ngasih bunyi aja tuh puluh ada scope tapi eh ada scope ada tab tab step gak ada orangnya anjir mau okay, putar lagi. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Gila lalu. Gila lalu. Uh. Oke. Okay. Dapat satu lumayan bosku. Masih yeah. visible buat tembakin. Siap. oke okay. aduh gue loh anjing anjing aduh oh oke okay, hidup lagi guys seperti biasa kita ke kiri oke okay kita langsung cari musuh satu lagi menang waduh Victoria anjing anjing Dahlah, guys mau gimana lagi kalau udah Victoria uh, victoria nya pake bomb lagi uh, genjing gila gigi, gigi. wih, wih. sasaran anjing kita cek KDA dulu guys ya seperti biasa aku buat MVP kali ini kita cek saja kita tunggu ya guys ya sabar guys kalau gua MVP berarti wajib dipakai sensitivitas gua guys ya gua jamin gua pasti MVP anjing <laughs> siapa lagi cowo udah gua bilang sensitivitas gua yang guys gua pakai itu mantep guys lurus aja guys mantep loh Bih, skill 22 anjing anjing mampus dah aku screenshot tadi guys ya oke okay. oke okay lah guys sekian dulu video kali ini wajib dipake lah guys sensitivitas gue guys ya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya guys ya sampai jumpa di next video guys bye bye